Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawat dan salam Terlebih dahulu kami ucapkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW Dan juga Salam juga Buat ikwan akhwat Pondok pesantren Suryalaya hmm, Dimana Salam kangen Semuanya Pada teman-teman kembali di sini kami akan menceritakan mengenang ulama dan guru kami tercinta kasih sayang karena Ta'ala di Jawa Barat Tasikmalaya tepatnya di Pagerageng beliau bernama Kiai Sobirwapa Tajo Arifin atau dikenal dengan Abanom mursid pembimbing Supita Rekat Kadrianaksabandiah Beliau ialah yang mengajarkan sekaligus membimbing para santrinya yang mondok di sana melalui talkin jikir jahar dan kapi yang ditanam ke dalam hati setiap murid yang pernah bertemu dengan Abah Anom. Bagi pengalaman di Talkin Abhanom, ikwan sini mau bercerita di mana beliau menceritakan riwayat kehidupan Sheikh Abdul Qadir Jaliani Anhu dan juga Imam Naksabandi. Selain itu, beliau juga menanamkan pesan yang tak pernah terlupakan para ikwannya sebelum melakukan jikir jahar dan kapinya. Beliau mencitrakan, menceritakan juga riwayat Umi Rabatul Adawiyah yang menjadikan Allah hanya maksud dan tujuannya. Dengan sifat ikhlasnya, ridhonya menjadi tujuan hidupnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Ilahi antamaksudi waridhoka atini mahabbataka wa pataka. Nah situ beliau juga terus mengimbau para santrinya untuk terus bertobat Karena ampunan Allah itu berupa anugerah dan syarat untuk mendapatkan makamat Buat para ikwan dan ahwat santri pondok pesantren Suryalaya Apa sih itu makamat? Makamat adalah titian struktur jejak para pewaris Rasulullah yang rata-rata adalah para alim ulama Dimana diawali dengan makamat inabah, ada makamat tobat, hingga yang makamat tertinggi sampai ke Al-Qutub dan Al-Gawas demikian juga dengan mahabbah cinta merupakan anugerah Allah berupa haliwal kal dan hati karena syarat untuk mendapatkan haliwal ini adalah dengan sifat cinta kasih sayang yang semata-mata dianugerahkan karena Allah yang disandarkan semata-mata karena Allah Taala dimana mulai dari mencintai para pemimpin karena Allah mencintai para guru-gurunya karena Allah taala dan juga termasuk mencintai kasih sayang rekan-rekan Ikhwan ahwat karena Allah taala saat satalkin kepada Ikhwan di sini untuk perbanyak ingat kepada Allah atau disebut dengan Jikir di mana dan juga perbanyak salawatnya terhadap Rasulullah SAW Situ kita dilatih untuk bisa selalu bergantung pada Allah, bersandar pada Allah, meminta kepada Allah untuk sesuatunya, segala sesuatu tawakal, tole, lelah, lehala, walakota, indah, Situ juga pada malam harinya, Abanom beramanah kepada ikwan dan Ahwat, dari mulai yang di Inabah termasuk yang di asrama Ponpes Suralaya. Hmm, di situ untuk mengamalkan sifat lemah lembutnya melalui Asmaul Latif sebelum dalam tidurnya. Demikian dulu dari saya hmm, menyampaikan di sini salam juga buat kawan-kawan Ikwan Akhwat. Semoga kita bisa bertemu lagi ya.